Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Awir official Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman Dan rekan-rekan yang telah klik tombol subscribe, like, comment, dan share Semoga channel ini dapat tumbuh dan berkembang Untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia otomotif Kali ini kita berada di showroom Al-Fatih Mobilindo jual beli mobil bekas berkualitas nah kali ini di depan saya ada mobil kali tahun 2018 masih fresh dan segar bagian bumper dan cup no accident lanjut nih tahun 2018 15 Avanza dan juga ada Agia tahun 2021 pemakaian yang terbaru Jika teman-teman berminat untuk mencari unit mobil impian Silahkan saja di kontak person ke nomor 08314 656554 tentunya Next kali ini kita akan mereview salah satu mobil unit Kali seri plat BD tahun 2018 bagian interior dalam masih bersih dan rapi dashboard tentunya untuk cek harga silahkan saja di japri ke nomor 08 13 65, 65 lanjut nih Avanza tahun 2015 Seri G, plat B, bagian bumper belakang masih orisinil, no accident. Next kita lihat bagian dalam. Setelah kita ganti variasi bagian dalam dashboard dan nya masih orisinil. Eh bukan orisinil, udah variasi warna kecoklatan. Next dan ada Ayla 1,2 R tahun 2021 khususnya pemakaian tahun 2021 next masih fresh dan segar dashboard jika teman-teman berminat jangan ragu-ragu silahkan saja di kontak person ke nomor 08374 656554 tentunya Next nih Karimun Bang izin bang tahun berapa bang Karimun tahun berapa bang 2021 Masih fresh Dan juga ada Kalia PG Masih fresh dan segar Lanjut ada Sirvi Juga ada teman-teman Dan juga ada Honda Sirvi Masih fresh dan segar Ada Kijang Ada daihatsu. Next Agia bagi teman-teman yang berminat silahkan saja tanya-tanya di kolom komentar atau JAPRI nomor 081374 dan juga ada unit mobil L300 Bang L300 tahun baru apa? L300 tahun baru apa? L300 tahun baru Bang? 2021 2021 harga? 185 185 negara di tempat Nego di tempat 2021 ya. Ada juga Jazz RS So bagi teman-teman yang berminat Atau yang ingin tanya-tanya Silahkan saja di kontak person Ke nomor 081374 Karena kami akan Mengutamakan kualitas mutu Tentunya unit mobil Yang ada di Al Fatih Mobil Indo Yang ingin tanya-tanya Silahkan saja di kontak Ke nomor saya 081374 tentunya ya hari ini kita melakukan pembersihan unit mobil izin Kak. dari seluruh gambar yang telah teman-teman lihat bisa teman-teman tanyakan harganya di kolom komentar jangan ragu-ragu karena di showroom Al Fatimah menyediakan mobil bekas berkualitas ya teman-teman. Next, semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya tentunya di channel Euro Official. Jangan lupa di-like, comment dan subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time.